Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di video Radit dan Icut Di video kali ini Kita mau main games Stambal Gus Stambal Gus Nah disini kita buat grup ya teman-teman Ada Slebu Uyeh KNW Icut dan KNW Ayu Nggak ngerti itu KNW maksudnya apa Nah langsung saja Ayo kita mulai gamenya ini dia pilihan rintangan yang harus kita selesaikan, misi yang harus kita selesaikan yaitu Canon Slim Bacanya kalau salah dimaafkan ya teman-teman, namanya juga mama-mama Nyobain main nih, ayo selebe ya semangat Icut, aduh malah kena <gih artificial> Tonjok itu tuh ya Ayo Mama. lari lari lari lari terus lompat lompat lari ayo hati-hati rintangan aduh nabrak lagi eh semangat semangat kenapa ke situ naik naik naik naik ayo Auts, lompat dia ayo semangat semangat ikut di mana cut Icut sudah menang, selebawiya tereliminasi tidak mengikuti ronde berikutnya karena tidak sampai ke finish aduh jatuh kali ini kita mau menyaksikan uh, si Icut ya gimana dia melanjutkan episodenya gamenya halang rintang selanjutnya nah ini dia dapat spin go round Tiga, dua, satu. Mulai mana sih? Cut kita cari dulu sih. Cutnya ah, ah, ah, ah. belum ketemu nih, belum ketemu. Cutnya, nah ini dia. Cut ayo, cut lari, cut lari terus, terus semangat. Satu, dua, satu. Awas, aduh, kena spinnya ini lewat pinggir aja, paling aman. Lompat, lompat lagi stop stop aduh terus lompat lagi lompat lagi aduh nyerosot cut terus aduh pantang menyerah icut ketendang spinnya ayo cut aduh ternyata kalah teman-teman, hanya tersisa 8 dan ayo masih kayak ini ayo udah, udah kao juga kayaknya Mainannya cukup di sini aja dulu ya. Kita besok main lagi. Oke. Okay, tunggu video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum. Bye bye.